Halo guys ya, balik lagi sama gua si Aldo ya guys ya, kali ini gua mau main di pragmatic ya guys ya <coughs> Mau main di pragmatic ya guys ya, di kakek Zeus nih ya, di si kakek di GTA Olympus ya guys ya Gua bawa modal 123 ribu ya guys ya, Sim, salah jadi berapa ya, guys ya, jadi berapa guys Buat lu semua yang pada belum tahu gua main di situs mana nih guys ya, gua main di situsnya aja 138 ya guys ya kenapa mau main di hitusnya bon aja 138 guys karena di bonaja 138 ini lagi ada event yang menarik guys ya menarik kenapa new member deposit 10 dapat 10 ya guys ya jadi 20 deposit 50 dapat bonus 25 ya guys ya jadi 75 itu khusus new member guys ya buat old member deposit 50 dapat bonus 20 ya guys ya wow kali nongol guys wadidaw kali 8 kali 4 kali 8 ya guys ya wow wow wow Yuh kuningnya nyusul pecah lagi yuk. kuningnya nyusul oke guys ya buat old member juga gak usah khawatir ya guys ya buat old member gak usah khawatir guys buat old member deposit 50 dapat bonus 20 ya guys ya wajib juga memakai refrela Bang Ali 138 ya guys ya gue ulangin lagi ya guys ya di bon 138 ini lagi ada event claim bonus new member deposit 10 dapat 10 guys ya deposit 50 dapat bonus 25 guys ya itu khusus new member guys Buat old member gak usah khawatir ya guys ya Buat old member deposit 50 dapat bonus 20 guys ya Wajib makin hype Memang tanggal di 1,8 guys kali 15 nya guys ya kita beli 1000 Kali 15 nya guys ya gak apa-apa lumayan guys ya Daripada lumayan guys ya Gak apa-apa lumayan guys ya Lumayan daripada lumajang ya guys ya Lumayan gak apa-apa ya guys ya Gak apa-apa guys ya Tapi ya guys ya tetap lumayan daripada lumajang ya guys ya Buat semua guys ya, lagi nonton video ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya, guys ya. Yang punya pola-pola gacor di Olympus di kakek Zeus ini, silahkan komen-komen di kolom komentar, guys ya. Nanti pola-pola lu bakal gue cobain satu persatu ya, guys ya pada belum join di bon aja 138 nih guys ya silakan join join di bon aja 138 nih ya guys ya karena di bon aja 138 ini lagi ya banyak sekali event-event yang diadain langsung aja ditanya ke admin adminnya bon aja 138 nih ya guys ya via chat atau via live chat ya guys ya deposit 500 dapat hoodie atau sweater ya guys ya langsung aja guys ya diklaim-klaimin bonus-bonus yang ada di bon aja event-event yang ada di bon aja ya guys ya langsung aja dijelaskan tuh apalagi ya kan yang pada belum daftar silakan daftar dulu ya guys ya di bon aja satu tiga delapan guys karena di bon aja satu tiga delapan ini anti rungkat gacor klub ya guys ya gacor klub pokoknya bisa ya. bono aja satu tiga delapan wow kali tongolin kakek kau mau guys tadi kali ini nggak mau tongolin yo kuning nyusul pecah yuk jadi kuning dan merahnya pecah guys ya Wah di cincin pecah ya cincin yuk cincinnya pecah guys wow wow wow mampus lous Us mampus loose us, yuk, us hapus loh sensasional ya guys ya buat semua yang pada belum tahu gua main di mana ya guys ya gua mau ngasih tahu lu lagi nih guys ya di bon aja 138 ini lagi ada event klaim bonus guys ya new member deposit 10 dapat 10 ya guys ya deposit 50 dapat bonus 25 guys ya wajib pakai referral Bang Aldi 138 new member guys tadi ya botok member juga ada ya guys ya botok member deposit 50 dapat bonus 20 ya guys ya wajib juga pakai referral Bang Aldi 138 ya guys ya tergantung terkait di guys ya muter si kakek muter guys si kakek muter guys ya si udah kali ya guys ya udah kali ya kan wedding aja kali ya kan si semuanya wedding aja kali ya kan buat semua yang lagi nonton video-video ini guys jangan lupa di like share comment and subscribe ya guys ya yang mau request request game juga silahkan aja di typing typing buat bosku semua di kolom komentar ya bosku Jangan lupa wow, satu lagi guys ya. Satu lagi guys, satu lagi wow. Akhirat turun ya, guys ya. Akhirat turun guys ya. Lumayan guys ya dapat spin gratis ya guys ya. Lumayan guys. Semoga dan semoga ada isinya. Baru moga WD tadi guys tadinya. Eh dapat spin gratis. Jangan ya, lanjut dulu guys, lanjutin aja dulu ya kan. Wow, si Kakek angkat tangan si Uus angkat tangan guys ya. Si Uus angkat tangan kali dua ya guys ya. Si Uus angkat tangan kali dua keluar guys ya. Wow angkat tangan lagi ya, si Us si Us kagak mau pecah. Oh angkat tangan Us. Kalau cucunya itu si Inches, si cucunya si Inches kalau ngelavin kali itu angkat tongkat. Kalau si Us angkat pedang ini tuh. Wow, ada pedang petir Zeus. Ya, <laughs> bon aja tadi 38 nanti angkat gajah club yang belum belum join silakan join join di Bon aja 138 ya Abang-abang. Karena di Bon aja 138 ini lagi banyak sekali event-event yang ada abang abangku yang lagi diadain. Dia 500 dapat bonus, Twitter atau hoodie ya bosku, sensasional. Nah, bosku ya lumayan bosku, dari lumajang kepada lumayan, yang pada belum join di bawah aja 138 silakan join join di bosku, bon aja 138 anti rungkrat ke drop ya bosku, yang pada belum join silakan join join di bon aja 138 ya bosku, ayo langsung ayakan join join di bon aja 138 ya bosku anti rungkat, gacor, klub bosku ini udahlah, udahlah kali ya udahlah kali, wd aja kali ya kan mau wd ya bosku udah see you next time di konten gue berikutnya ini mau bawa wd aja bosku ya bye-bye, jangan lupa di like, share, comment, and subscribe see you next time di video-video gua selanjutnya guys ya, dadah